itu satu pesan yang buah gue dapat ya, sama budi sahabat ya. Gua, nah, gue nanya minta saran lah sama teman gue itu, gue mau ke lanjutin perjalanan ke Banyuwangi. Baiknya gue lewat mana dan terkaca berapa? Diarahin lah lewat eh gue, disuruh berangkat tengah malam supaya nanti pagi udah. Nyatuh. Terang tuh gue dari Banyuwangi di masuk ya namanya. Eh ke tapal ke gimana? Tapal tapal tapal. Ya uh, sampai pelabuhan tapal berangkat berangkat jam dua jam lewat hujan-hujan dan masuk Baluran jam tiga pagi ya cerita tentang hutan Baluran itu udah bukan cerita yang biasa-biasa aja ya ekstrimnya bukan cuma jalannya yang gelap dan panjang kayaknya tapi juga secara mistis itu mengerikan katanya hutan paling serem menuju ke uka-uka hutan paling serem di Jawa Orang-orang itu kan di barulah Ya gue cuma modal. Ya gue pengen nomen perjalanan Dan gue gak mungkin menunda-nunda Dan gue percaya Gue malam itu aman, selamat Sampai ke Bali, sampai ke Baja pelabuhan, Gue polos-polos aja jalan Cuma ya kondisinya temen gue udah Dungeteran, gue gak ngerti <Sworm underground> kenapa <tiv> <Cute> gua gak tahu dia Dungeteran Gue gak tau sih kenapa dia Dungeteran Selamat perjalanan tuh Gue gak ngerti ya Kenapa dia, dia gue pinteran? Gue bilang cuma bilang gini Mungkin karena dia tahu apa cerita tentang di sana, jadi dia pikirannya dia takut gitu kali. Kalau uh, mendapatkan cerita tentang bangunan, gue juga dapat kan? Iya. Ya, dia ya. juga dapat. Ya, kita sama-sama ya. dapat kan? Ini kan bukan soal cerita tahumu, gak. Tapi lu lu ya, benar, ketika ada ya. di fase E posisi itu siap belasian, lu harus selalu hati dong. Ya kalau sama utana aja lu takut gimana saat menyambut hidup menurut gue tuh gitu karena dari awal gue bilang sama dia dia kan ketakutan banget ya nah, di gue balik lagi ke perjalanan di perjalanan gue dari jalanan -jalan, ke Jogja, ya. entah gimana ya gue melihat gue tuh, kalau ada di jalur kanan gue melihat, gue jatuh, gue nabrak e, mobil dari belakang dan gue jatuh itu kenapa gue jalan selalu di pinggir sejak gue waktu itu dia juga e, mengalami hal yang sama, makanya dia ketakutan. Terus itu bah, hari itu pas mau lanjut perjalanan di Jogja, gue bilang kita gak mati di perjalanan ini, om, oh, jangan takut. Gitu. <hrika> kalau jatuh mau aja, orang nar perjalanan jalan raya. Tapi gue percaya gue gak mati di sini di perjalanan ini. Orang lagi perjalanan mungkin, kalau belum mati juga kita kira lanjutkan perjalanan, gitu. Bukan men euh, bukan menjadikan kemajuan itu adalah ketakutan, tapi itu. Pintu gerbang kita untuk menuju kehidupan yang selanjutnya Kekep -kek dari alam asim ke dunia Setelah dunia kita belum tahu namanya apa Tapi gue gak pernah ketakutan untuk itu Bukan berarti gue nantangin ya Tapi gue lebih ke gue bersiap Entah apa yang akan gue alami Makanya ketika gue masuk baluran Ya gue polos-polos aja Yang gue tau Ya ini tanpa sepem Yang penting gue gak ngil Yang penting gue gak somkral Atau apapun itu balasannya Gue gak ngecek, gak ngecek gue lewat, sampai temen gue gemeteran lagi terus dia bilang jangan rebut-rebut, ini gak rebut lah yang kemana dulu lu daripada repotin gue, mending itu turun dah balik itu udah mulai panas, nanti itu udah mulai tinggi ya selama perjalanan gue karena menurut dia, lu gila tapi kan gue dari awal udah memastikan, bikin aku melakukan perjalanan kembali, uang seadanya kalau mau ikut ayu kan ya udah balik sampai akhir di kubus itu kan. Dan ternyata di balutan dia mengalami hal yang sama. Tensi udah sama-sama tinggi. Gue di gimana nih jalan sampai ke mana? Uh, <tuk> Jadi gue gue orang laki-laki yang satu motor, tapi jim gimana? <tuk> itu. Itu posisinya gue naik motor jam tiga pagi masuk balutan sendirian. Tertemunya sama truk, sama mobil-mobil gitu. Naiknya naik, -nya, naik -nya, motor pun belum gue ujung 3 pagi pas terang baru mulai-mulai baru 2 jam setengah. Itu yang benar-benar udah dibuat shock gitu ya pas udah mulai ada terang terus banyak monyet-monyet. <tuk> gua pertama kali kan. Belum kayak tadi, makhluknya banyak monyet-monyet. Ya. Ih, monyet di pinggir jalan rame banget. Itu bukan satu dua, ratusan. Heeh. Itu <Yala>. udah <tuk> <Hayat> disama monyet. <tuk> ya kebayang dulu, lu jalan berdua dong naik motor. Ya gue juga kalau pikir itu gue mau ngelak lagi sih Karena udah cukup lah ya Bukan karena takut cuman ya gue gak mau menjebak diri pada kemodean kemodean baru aja sih Oke? Sampai gue sebelum masuk ke pelabuhan gue Masuk dulu ke konfensi, kemodean bapak Gila ya oh kita udah nyampe sini Nanti sepulang dari balik kita tahu kayak kita dapat juga Sekarang ini gue baru dikasih banyak tanda dong Tapi gue belum bisa omongin karena memang belum kita Sambal caranya masuk, masuk pelabuhan Gue lupa kalau sim gue masih bentuknya surat tilang <SILENCIO> Jadi dari Jakarta sampai ke e, Banyuwangi Gue <SILENCIO> naik motor, bawa motor, STK bawa Tapi sim nya masih bentuk surat tilang Surat tilangan Jakarta kan gak mungkin gue ambil dong di Banyuwangi Untungnya temen gue punya sim Jadi gue selalu tukeran untuk pen pencitraan atau apapun itulah gue masuk nanti ada videonya ya. video gue lagi nyetra nyep, nyep. E, tidur nih gue kan terlalu capek kan ngobrol dari malam ke sampai terang tidur gue bangun-bangun gue kaget setengah sembilan. gue masuk kapal jam tujuh setengah sembilan gue udah sampai di balik Pulau Bali hmm. gue cuma ada, ih sampai Bali gue hmm. terus anjing setengah sembilan Pas yang gue tidur baru bentar karena <laughs> kapal tuh enggak kan? terlalu gue baru ngerti kalau ternyata perbedaan waktu barat sangat dimas eh tenang ya? balik Wita ya? Oh, iya. itu satu jam jadi ternyata gue cuma tidur setengah jam terus gue masih tinggal <tuk> mati-matai gue gak ngerti, gue mau ngapain yang gue tau, gue nyamperin temen gue dari jalan sama dia gue harus kemana gue gak tau dia udah berapa tapi yang jelas, 2 hari itu cuman kita ternyata pakai roti dulu ya kat temen gue <tuk> karena memang ini ya, pada satu gue menggantungkan hidup gue pada, pada hidup itu sendiri hidup ya, itu sendiri ya, gue enggak minta, oh gue minta uang, sorry gue lupa gue minta uang pas gue di Jogja uh, gue minta pembah gue sama kelas gue, belayah gue, 50 ribu sama 50 ribu gue cuma bilang gue lagi di pejaran, ngasih gue jajan gak? no dikasih akhirnya 50 ribu, nah seratus ribu aja ya, hari dulu udah Gue gak tau ya, waktu itu udah berapa Sampai akhirnya makan roti, ngopi, bensin full Masuk dari pasar gue jam 3 atau jam Cuman gue nyamperin Udah nyamperin dibawa lah ke kosan media, lalu barang Yang menariknya Kondisi gue mesti ada yang belum malam sampai jam 4 sore. Gue gak dikasih mandi, nggak dikasih istirahat Temen gue langsung bilang, ayo ke pantai sesek sana ada tempat-tempat eh, ibadahnya tempat, tempat, tempat, namanya sih? wah di ada pura ada pura yang di dalamnya ada makam menurut orang kepercayaan di sana itu sesepuh dan masuk dalam walik itu mm. jadi gua nggak dikasih jeda buat istirahat gua langsung lah ke pantai selesai ini kematian sans pantai sunset berjalan orang Itu gitu kayak liburan kata orang orang tahunnya boleh liburan kan nggak tahu sebenarnya gua lagi ngapain di perjalanan itu basah balik ke pantai saya. Apa sih itu kumpul-kumpul itu ya tempat tidur kalau di pohon ketemu pohon yang buat anak dulu? Tipe itu itu <laughs> pohon itu pohon itu pohon itu loh apa tempat tidur itu loh buat anak itu pohon itu itu pohon itu pohon itu pohon itu pohon itu pohon itu itu ada itu siang itu <laughs> yang hamuk itu Gua ya, ya setelah melakukan perjalanan panjang, nyatanya gue gitu di tempat sana. bangun-bangun pala bangun, gue pusing karena nggak biasa tidur sambil sampai goyang-goyang gitu ya. parah gue berat kan, sehari itu, parah gue berat. tapi gue harus perjalanan lagi ke kaki Gunung Agung. ya bangun siap-siap, gue berangkat ke Kali Gunung Agung. menurut ceritanya teman gua gue, eh, pas Gunung Agung, -agung ini satu-satunya tempat yang, itu dekat di kaki gunungnya, tapi gak kena abunya sama sekali Jadi disitu tempat itu bersih dari abu Padahal sekitarnya, itu kena nah, Gua jalannya pas gue masuk ke dalam bakal Yang gue lihat ini bukan orang balik Gua akan nemuin tekstur gue yang di sini. Mungkin, gue bukan sedang melakukan perjalanan ke barik, Tapi melakukan perjalanan yang dulu gue Jalanin Yang dulu lalu gue alami Yang gue cuma pulang doang Mungkin apaktilas kali kelasnya hmm. Tapi untuk ukuran gue yang masih 25 ini Gak cocok kalau bilang itu apaktilas Mungkin lalu, lalu teruskan perjalanan yang udah lalu gue jalani gitu ya Gue gak percaya itu orang kali Gue enggak percaya itu Yang, yang gue yakin itu kecuali juga orang sebenernya Karena dari Lu tau kan kalau di khas atau di kacerbonan Atau di kraton-kraton yang ada di cerbon Kraten itu bentuk bangunannya terus susunan bataknya terus e, si batanya itu kan beda-beda kan setiap makam nah gue ngerasain itu e, batanya ceroboh karena di, di, di makamnya makamnya itu dikelilingi e, ditutup pakai e, bata bata itu udah ngobrol-ngobrol ya gue balik di Bali gue nggak mau dibuang seketika bahkan tuh benci karena dari temen gue semua, gue gak minta Dia cuma bilang, e, pas temen temen gue mau, gitu. Iya, gue mau Mas Musli, makasih banyak mas Musli Gue gak ngerti sih gimana cara balesnya ya Nah, poin yang gue dapet ya Pas gue di Bali dan gue di e, Mas Musli ngejamu gue segitunya adalah Gue menerima kebaikan yang orang tua gue tanpa Jadi, sebelumnya kami e, tetangga kan Jadi, nyokap gue tuh e, Nganggup Mere, e, mereka anak Menganggap mas Musri dari istrinya anak, mas Musri dari istrinya mungkin menganggap nyokap tuh ke orang tuanya sendiri mm -hmm. Karena dia juga merantau banget ke Jakarta Nah, itu satu dari kesadaran yang gue dapat ketika gue kata sama mas Musri bahwa kebaikan-kebaikan dalam hidup nih yang gue terima silahkan. Bukan bukan kebaikan gue, tapi kebaikan orang tua-orang tua gue yang ketama orang, orang nyokap gue baik ke orang, orang itu ngebalesnya bukan ke nyokap gue, tapi ke gue Karma baik lah Nah, itu dia ya. karma baik, uh, energy baik yang dikeluarin, baik ketika juga gue kan bagian dari janggut gue. Nah itu satu di antara poin yang akhirnya. Nah di selama di Bali tuh gue malah lebih banyak berenung ya. Gue main ke pantai saya doang Soal satu pantai pas gue lakuin perjalanan ke Gunung Agung, yang gue pikir ih benar-benar gue bukan lagi liburan, tapi gue lagi gue lagi berjalan. Kau ah, gimana ngebahasainnya? Ya di pembuktian kalau gue berjalan ya udah jalan aja. Nih, hidup semua, loh. luar Dan hidup aja gitu Lu gak perlu menghimi-himi suatu atau memikir suatu Tanpa belum pun ternyata banyak banget yang kita dapat Lu gak perlu, yang paling penting lu tau dalam hidup lu apa Yang penting lu tau peran lu dalam hidup tuh apa Kita manusia harus bagaimana semua orang punya versinya masing-masing kita Gua sebagai faham itu harus jadi apa Karena dari darah yang, nah kayak tadi tadi gue bahas Gua senang mengenali diri gua dari lorong gue bokap bokap gua eh keturunan dari bokap gua itu rata-rata pengusaha itu kenapa gue mau usaha dan di umur dua tiga gua e, digugat sama hidup, sama ketakutan gua sendiri kenapa gua harus jadi pengusaha tapi gue gini aja gue harus jadi apa itu satu diantara kisah yang, yang gue bawa ketika perjalanan dalam perjalanan ke Bali nah gue tiga gue tiga hari di Bali eh, empat hari di Bali hari keempat gue mau pulang Mas Musyir cuma ngomong kalau bisa minat lagi, saya masih kangen. Ini kok orang jadi swift banget, karena terus selama ini ya ketemunya dia pulang kerja balik gitu <tuk> ya di rumahnya di kontrakan itu balik ngobrol sebentar, rokok gitu, tidur. Nanti gue bangun dia, eh gue berangkat subuh gitu ngurusin kerjaan gue, ngurusin daging perdagangan gue. Dia belum bangun, gue udah berangkat. Nah ketemunya itu biasanya malam doang. Kok dia bisa se itu? <tuk> bahkan sampai repot-repot, Nah yang pentingnya gini, gue udah ini hari terakhir gue di Bali, uang gue nggak minta sama sekali. Gue udah nggak ngerti ini gimana caranya. Bahkan ya pokoknya kalau ada rokok gue isep, rokoknya Mas Musli nggak dari buat isep sampai akhirnya Mas Musli itu masih buat rokok. Jadi gue benar-benar menahan diri gue untuk nggak minta sama sekali. Bahkan untuk rokok yang sebatam ini gue nggak minta. Nah rokok yang dari teman dari teman di Gunung Kidul itu udah habis. Tadinya gua pengen bawa satu bungkus untuk gua bawa pulang gitu ya oleh-oleh ke orang yang gua kekurang atau sebelum-sebelum belajar Jadi gua akhirnya gue nggak loh, gue seb di situ dan hari terakhir itu udah habis karena udah gak ada sama sekali ya udah kita nikmatin aja nih hidup yang gak ada rokok akhirnya nah satu poin yang satu poin aja yang gua dapat adalah gua melepaskan lekatan pada hal kebenaran-kebenaran atau hal-hal yang di luar diri gua rokok handphone motor apapun itu ya yang yang seperti gua miliki atau gua dapatkan dari usaha gue ya sebenarnya itu cuma tipa ya. fasilitas ah fasilitas dalam hidup kayak eh, lu kita. hidup jadi di di rumah orang tua hmm. ada fasilitas A B C D e. ya lu udah dihidupkan dan diturunkan ke dunia pasti lu sudah difasilitasi loh juga sesuatu iya ya, tapi kita perlu khawatirkan gitu ya nggak perlu khawatir nggak perlu takut hmm. oh satu hari sebelum gue pulang gue dah teman gue beberapa dari keluarga oh. gue pengen ngajutang si nih ceritanya baru niat doang, terus gue ketiduran, gue mimpi, jangan kenal ya, dalam mimpi, gue mimpi malam itu akhirnya okay, gue mimpi, jarang-jarang gue mimpi, malam itu gue mimpi, Gak usah lu nagi lagi, -lagi. Uh, gue gak tau siapa yang ngomongnya tapi intinya yang gue dapat mimpi, mimpi itu lu jangan nagi-nagi utang, mana keyakinan gue kalau masih nagi utang lu belum percaya, ya gue mau rumah dia lah, paginya jadi pas gue tidur gue mikir, gue mimpi gini apa emang gak boleh gue lagi. Jadi ya gue mana gitu udah tinggalin jalanin aja dah. Sekarang mau diapain? Pek. Nyampe sepur nggak nyampe ya udah. Kasarnya kalaupun gue memang udah gak punya uang, gue masih punya handphone gue jual atau gue masih punya barang-barang yang gue jual. Yang penting gue gak pinjam, yang penting gue gak pinjem. Udah, buat pamitnya di matrip udah salaman. Uh, dia ditip oleh-oleh buat guru gue, buat nyokap gue. Dia luarnya dua, luar. nih 150 ribu. Ya gimana kamu? Nanti gue sama hidup coba bahkan dia suka itu untuk ngasih gua dokter yang padahal di Bali gua udah repotin dia di Bali gua dijamu sama dia sampai nggak boleh nggak boleh uang pun, yang memang karena gua nggak punya uang juga sih <guluh> ya kan <tuh> soalnya -so. gua dikasih satu ribu gua cuma bilang mas makasih banyak itu gua sadar mata gua tuh udah pengen keluar cuman gua tahan gua gak pengen gua nggak pengen nggak pengen drama kok ya gua nggak pengen punya <tuh> sahabat drama cuman ya pas Masih, cuy di jalan itu nah pas pamit dia ya, gue gua gue akhirnya menemukan lagi rasa terima kasih dan rasa gue disayangnya sama hidup sama orang-orang sekeliling gue sama Tuhan mungkin so soalnya gitu ya gue hari itu gue merasa gue disayang gue diurus benar-benar diurus sama itu sama Tuhan sama teman-teman gue yang ternyata peduli itu meskipun di luarnya itu we. terus ini posisinya apa gue makan dari siang anjir siang terjadi gue pulang masuk dulu bicara Ah, sebelum, eh, pas di daerah gue serahin semua duitnya ke hmm, temen gue karena teman gue mau megang uang terus gue serahin gue gak tahu gimana caranya oh ini uang eh, ya dia bilang, dih uang terakhir ya udah gue gak ngerti gimana caranya sampai ribu ini nyampe Jakarta Bismillah loh. nyampe gue bilang gitu nah masuk labu hari bali gue pesen tiket pesen tiketnya waktu itu masih pakai imani untungnya gue bawa kartu itu hmm. <laughs> jadi gak perlu beli tinggal isi ulang doang Lima puluh ribu tuh cukup buat pulang pergi, jadi teman-teman yang mau uh, trip kembali naik motor atau dari banyuwangi atau begitu, oke. Okay. Jadi, Pak Joni, pas lah ya, teman-teman yang mau pergi, lima puluh cukup untuk satu motor dua orang pulang pergi. Jadi, lu jangan takut-takut, masya ya. mahal Cuy, kalau nyanyi lagu yang lewatin apa? lagu yang gak tau, lagu yang gak tau, lagu yang gak malam Jangan gini, ya, gini dikasih gini, gini, gini, gini, gini, gini ya Tadinya kan di belakang-belakang sudah banyak monyet dong Yang bawa iya, kali ya, masih berat Udah set, tapi gue capek. Uh, Banyuwangi, itu gue udah terang habis Menunggu truk nunggu berangkat tadi Hari itu panas banget, mata masih berat Gue tidur di uh, Banyuwangi Tidur di Banyuwangi, temen gue udah protes Uang udah habis, karena ya pokoknya di berapa itu gua yeah, perut, gak balarat, uh, perut gak bakar, perut gak uh, bakar, mulut gak kasar. Pentiduali pasti yang kena gua nggak mau, ya minus aja. Gua udah lebih cukup merepotkan lah, gua di Bali, Terus akhirnya di rokok segala macam itu pasti jadi balik uangnya, itu udah habis. Gua goluk pak pastinya berapa, tapi uang tuh udah berdua begini. Ya. Temen gua yang di ruang ya tiba-tiba ngomong, "Girih, eh mana bingkahan yang lain nih gue palingnya bokir, nah mau kau tapi palingnya bokir, kir mi eh minta nomor tag ini tuh, terus dia akhirnya balik uangnya, alhamdulillah punya nafas lagi selesai gue balik tarik uang karetnya, gua asli lagi temen gue, terus gue beli oleh-oleh daster buat cepat, jadi satu-satunya oleh-oleh yang gue bawa tuh satu daster warna biru dengan banget gue, itu belinya juga punya di pasar, gue kasih ini apa? Ya, sebagai buah tangan gue gak apa-apa deh gak kasih oleh-oleh ke siapapun yang pilih gue bawa buat nyokap sekulang eh udah ngantuk-ngantuknya gue ketemu orang dari mana mas? dari Bali emang eh, asalnya mana Jakarta? ngapain ke Bali? jalan-jalan aja pak terus oh udah udah ini udah pulang? iya udah asal pulang pak jangan lupa ke Madura ya nah gue belum selesai melakukan perjalanan sampai ke Bali gue udah dari PR lagi gue ke Madura dan itu belum gue jalanin sampai sekarang entah kapan gue datang ke Madura ya tapi rasa rasanya gue akan ke kemana entah tahun ini entah tahun depan tinggal ngikutin ombak aja kemana nariin gue ngikutin akhir akhir gue kemana perjalanan uh, perjalanan pulang ini gak banyak sih ya uh, makna yang gue ambil tapi intinya gue berhenti di Pasuruan terus buat tidur kayak orang mati di di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur yang santan apa ya, atau apa tapi gue tidur di kum bensin nah pulang itu gue dikasih rambut yang nasib gue tidur ya jadi um, uh, dia Gak kan gemuk orangnya nih ya kayak Doraemon lah hmm. lo kalau gue kasih lihat fotonya juga kalo orangnya dateng itu enak banget ya cengin lah terus berangkat juga pakai alas tuh pantatnya udah kalau turun puluh nah, 34 tahun men tapi kalau turun dari motor dia gue udah bertini Mau ya. mustang dari motor ini ramah banget turunnya itu bisa 2 menit 3 menit ntar dulu gue keramas semudah, barangnya naik MS yang di ujungnya itu kecil dia keluar eh itu pasti dia, kalau motornya pasti nunggu dulu nah, pas pulangnya agak agak ringan, karena dikasih hamuk itu jadi lebih tebal lah, jadi tuh hamuk bukan masuk tidur tapi gak terpatak terus, udah pulang di mana ya gue dikasih uang 300.000 gua gue lupa persisnya di mana tapi mau di perbatasan jawa tengah eh gua dari jawa tengah dari yang gue bermalam itu sampai ke semarang kalau di semarang namanya lasroban nah sebelum masuk kelas lasroban gue dikasih, dikasih uang lagi tiga buat perjalanan gue mampir di momen lasroban tidur lagi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang gue udah di, udah pulang balik di sama teman-teman gue, wae bangun bangun bangun. Tapi gue nggak bangun bangun. Orang sholat depan gue, gue tidur di mau sarapan bensin. <laughs> Jadi gue gak ngerti tuh orang nggak gue atau apa ya. Yang jelas gue tidur nyenyak banget di situ. Setiap jam 12 siang dari sumpu, ke megawali sholat, -so makan nasi padang, makan nasi makan enak kita di jalan. karena tadinya makan warteg yang 10.000, ribu terus satu makan enak-enak makan di luaran bayar hampir puluh 50000 makan dulu gue oh, kagak nanya dulu lagi gue bilang, oke okay, om, oh, kita emang, ya udahlah udah udah 50000 makan semua gue mengetahuin ya gue bayar dong terus dia bilang, cukup gak ya? gue gak tau uang ini berapa gue bener-bener buta uang masih bisa berapa yang gue tau abis di Bali, abis di uh, Lirboyo, oh sebelum di Lirboyo gue makan makan ini dulu makan pecel di Madiul karena gue lagi orang tengah kan dari daerah alas Gue gua ngajitin perjalanan lagi sore itu gua makan, Habis makan siang, Habis eh, makan siang berjalan sore itu gua terusin perjalanan uh, di pantura, temen gua bilang di Purwokerto ya? ya di Purwokerto temen gua bilang temen gua uh, nyuruh mampir ke daerah Pemalang kan lewat. Itu jam itu sebelum gelap pas gelap Pas, ke, uh, pas mati, ada satu kawan-kawan yang menanggung gue yang saya diskusi bareng gue, nanya, lu di mana Di perjalanan pulang kok. Eh, uh, gue sama orang bilang, gue di perjalanan pulang. Nah, gue lagi kosnya terus uh, nelfon kan, di perjalanan pulang. Oh gitu. Ya tiba-tiba dia tetep WhatsApp, ngirim bukti transfer Ngirim 600 ribu buat bukal di jalan. Udah ending, gue marah kasih duit." Kan bercanda?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 Gue cuma ih banyak uang gitu <SILENCIO> Ya udah lah ya tapi tetap gua gak bareng-bareng beras karena gua udah ngapokan kan dari itu gua makan di Jalan pulang ya eh, terus e, nyampe balap masuk ke tempat teman gua dijamu dikasih buah-buahan Cuman gak dibetelin, gak dibekelin buah-buahan maksud gua Karena gue udah ribet bawahnya gue bawa dua tas yang satu tahun depan yang satu Ahok Eh <SILENCIO> Iya jadi game belakang, Nah Hong itu jalan pakai jaket dari Jakarta sampai ke Bali sampai Bali. Enggak bawa jaket. Cuma pakai uh, kemeja tebel. Pakai kemeja doang apa itu. Terus habis itu ngeteran enggak. Enggak, tapi dia, tapi sepanjang malam tuh eh udah gitu ya, dia tuh kuat dingin. Dia bener-bener kaget -bener dingin, ya. Cuman gua nggak ngerti kenapa dia bisa. Ya, mungkin dia, kan? ngapun, dingin. Terang terang terang ya dia kan. Aku kedinginan. Kan padahalnya udah panas loh nanti lah gue kasih liat lah kalau gue malang gue pakai jas eh, itu kan masih musim hujan ya? sih kalau di perjalanan itu gue sering ketemu hujan gue pakai jas hujan warna kuning kuning kayak ngambang <tuk> wah aneh lah pokoknya itu tuh jalan paling laku ke malam, gue pamit lah sama temen gue masuk ke Cirebon gue ketemu orang bu motornya amplop amplopan kiri kanan kiri kanan dan ya, gue masuk lah, platnya sama sama B gue masuk kompleks terus gue tanya lah dengan Merah Mau kalah mana, Pak? Jakarta, oh ya, ini yang aja, ya. Ini terus dia tiba-tiba lo berhenti. Gua akhirnya kena konvensi, Mas. Konvensi, gue Mau Ini Bapak dia bilang tiga hari, enggak, uh, udah tiga hari, enggak tidur karena ada sekeluarganya yang sakit. Tapi kan, gua merasakannya, dia lagi menanggung banyak beban. Dia harus ke dasar PJH untuk ngurusin kerja. Beda sama gua yang, seharusnya, eh ya, balik tuh, waktu ke guru gue nyantai. sampai akhirnya uh, masuk, ya habis gua itu drama lagi. Oh, Pokoknya setelah cerbon kota, oh, gue uh, gue menyerah karena sekal dia buru-buru, gue coba dia jalan duluan. Karena gue orang sini banyak banget tempatnya gue udah banyak enak. Ban gue mau kenapa napa-napain ban gue Lu balik aja sendiri gue. Saat balik dia jalan, terus gue gak lama jalan. Saat di tengah perjalanan, eh dari perjalanan cerbon ke Jakarta malam-malam lampu gue tuh naik ke atas jadi nggak turun mas kasih hmm. banyak yang turun naik motor dari sepanjang perjalanan sebenarnya ya. di dari Cirebon ke Jakarta itu minim penerangan lampu naik ke atas pecah nggak kelihatan di jalanan ya gua udah modal bismillah aja lah sampai gua nggak tahu persisnya di daerah mana tapi gua masuk lubang-lubang daun itu peralat belakang gua sampai oval bentuknya peralatnya masih ada di rumah gua. gua simpen sebagai satu-satunya peninggalan. Eh, memori gua tentang perjalanan kembali itu gua simpen pakai peralat yang di oval itu. itu gua ternyata di pembeni terus habis masuk kebun itu gua mikir kan dari tempat terang, gua terancam peralat warnanya oval. eh, itu punya oval, ini gimana sampai Jakarta? ya udah, pernah mau, nggak ada pilihan saya melanjutkan perjalanan kan jadi naik motor ini pun. Dari, dari mana, sepacar pun Udah begini-begini Wah udah nih macet. Terus gue jalan sengaja pelan-pelan dari Bapak itu jauh gitu. Karena gue ngerasain Gue tuh mengikuti kecerutuman rasa gue jalan Jadi tiba waktunya gue e, dalam rasa gue Ih eh, berarti ya gue berarti Istirahat ya, istirahat Enggak mau paksain Nah habis itu habis Pisah sama Bapak itu Gue nide lewat jalan biasa Maksudnya gak jalan-jalan protokol Gue gak mati itu perjalanan yang gimana Tapi yang gue gak perlu bapak itu lagi Karena gue dalam-dalam Tiba-tiba gue nembusnya di ya, pinggiran Kalimalang Nah jam 6 pagi gue nyampe ke Tepat-tepatnya rebat penunggu di Kalimalang Jam 6 pagi Persis sebelum gue masuk ke gangnya ya. Jadi kan jalan-taya Kalimalang terus masuk ke belok ke arah rumahnya kan gue ketemu orang ngadurom dorong, dorong motor, katakan dorong. Gue bawa bensin kan ya tadi di botol terang, satu setengah ke liter itu. Gue kasih lah tadi Gue mikir, eh ternyata pulang dari Bali masih bawa manfaat Buat orang pasti tanya gue, eh ini ini orang-orang dari Bali di, bisa dirasain manfaatnya buat orang-orang yang dorong. Pagi-pagi jam ke-eh hari kerja, hari Senin atau eh hari Senin pertama masalah gue nyampe. Gol hari harinya tapi hari kerja, orang dorong dorong motor. Oleh-oleh yang dari kubon, dari Bali itu bensin utuh, bisa dipakai sama dia juga SMA, ya. Alhamdulillah, balik gua, gua bukannya istirahat dengan sebulan ke Depok, rumah gua di Depok, rumahnya Honggul, gitu loh. Gua masih ngobrol-ngobrol sama Ahok kena, kena komen ya, di tanya, ditrogasilah, di minyak, sama bapaknya Honggul, makanya dia simpan. Ditrogasin, bla bla bla bla bla, temen gua yang kelas korban, tapi dia punya yang gue bawa satu botol minum yang terus gue bawa dari Jakarta eh, selama jarak gue bawa masnya orang-orang itu gue gak bisa ngasih apa-apa makasih banyak gue bilang gue udah ngerti gimana caranya terima kasih terima kasih banyak uh, udah selesai ngobrol gue balik kan hari itu gue baru pertama kali ditoro sama Ahong pinter pinter dan dia nangis Gue cuma bilang, ga usah drama sama Jin. Dia lupa kejalan Iya, Gak usah drama ya. Ya, menurut lu udah tinggal bersyukur aja sih. Gapain nangis-nangis. Kalau nangis diri-diri aja gitu. Gue gak paham gak orang nangis. Lu yang ter... eh... Yang gendut, gegak. Itu kayak Dora Emot. Tiba-tiba nangis. Tepat pembahagukan. Dia lucu ya. Gue pengen mau bilang. kali saya jalan jauh gini, makasih banyak. Jauh ya dah itu aja gue tulu, apapun apapun yang gue dapat ya silahkan terima. Yang jelas tuh mau senang senang itu bukan maksudnya main bola aja. Gue balik jam empat sore, nyampe rumah. E, tuh gue lebih dulu, ya. jadi dari traktir dulu tuh gue pas di Semarang bangun siang itu yang dioperasi, yang dua malam. Besokan paginya gue nyampe jadwal kan malam, terus gue ngobrol-ngobrol sama temennya, -temen kemudian sore gue balik ke rumah, nyampe rumah jam 4 sore uang uang di uang yang dari tiga ratus ribu itu sisa sekitar dua ratus ribuan lebih kayak eh, sisa dua ratus ribuan dengan kalian para kawan gue gue minta tolong sama apa nah, gue ngobrol-ngobrol sama nyokap gue gue minta tolong apa gue buat beri motor ganti pakai ganti dari ganti barang dari kawan-kawannya itu habis seratus tujuh puluh sekian ribu jadi meskipun gue pulang gue uang dua ratus ribu itu habis buat badai motor yang bola pakai yeah. kotak, jadi berangkat tiga belas ribu, pulang sampai tahun berapa tadi? Gak nyampe sepuluh ribu. Padahal di malam kirimkan satu seribu. Nah, karena ini yang menyokap uh, jembat sari banyak ngobrol-ngobrol, dan sepuluh malam juga Pas, gitu. Jadi rezekinya tuh ternyata Pas, sebenarnya gini sih ya, tangkap dari perjalanan itu itu kan perjalanan uh, sebenarnya kita sudah mengalami itu semua ya perjalanan hidup seperti itu ya dimana uh, dalam uh, kehidupan kita sehari-hari itu segala yang kita butuhkan itu udah dijamin huh? dimana itu caranya nah melalui rumah sasi gitu loh, tanpa kita sadari kan teman-teman kita membantu di perjalanan terus kalau tahu teman yang punya utang yang kita tak pikirin buat lagi tahu tau apa balikin gitu kan tanpa kita minta gitu ya jadi kan sebenarnya gerakin itu ya rasa kasih sayang itu sendiri kan dari orang-orang dan kepercayaan kita bahwa kita dijamin gitu cuman mungkin manusia kan butuh pembuktian nah kayak kamu gitu, mungkin gue butuh pembuktian nih gitu gue butuh pembuktian uh, gimana ya caranya uh, gue coba kesana dengan modal duit-duit segini pasti gue bisa gitu, balik dengan selamat gitu padahal sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita pun sudah seperti itu ya padahal padahal ya, cuman karena masih dimanja sama fasilitas-fasilitas di rumah bisa mungkin ya. Mm -hmm. Kalau gue masih merasakan fasilitas di rumah, jadi gue gak nggak seyakit itu. Mm -hmm. Pembuktian, rasa pembuktiannya itu nggak se, se se kuat pas gue melakukan perjalanan itu. Mm -hmm. Nah, ini makna makna yang gue ambil. Jadi yang gue dari melaporkan itu gue nyampe Bali. Covid pertama di Depok. Mm hm, itu covid pertama di Depok lah. Uh, terus gua nyampe eh gua di Bali dari balik covid ada di balik hmm. nah gua nyampe Jakarta 2 minggu kemudian Jakarta loh. yang tadi gua bilang gua bilang gua bisa putusin uh, setelah pulang dari balik usaha itu FNB yang udah nominalnya itu sekitar 200an juta yang udah di profit. itu di luar tempat dan lain-lain jadi kebayang berapa karena ada covid gua menghentikan usaha yang katanya udah siap untuk dijalani. Jadi, tuh dulu. gitu tuh udah dulu, gua gua bilang ke investor gue gak usah dijalani nih, lagi kiki. Gua nggak mau ambil risiko. Ntar yang ada gua gak punya duit, malah harus balikin. Hmm. Itu satu diantara makna yang wow. Kebayang lu banget, gua miskin papa gini gak punya uang banyak gitu harus balikin uang 200 juta. Gimana caranya? Gua gak ngerti. Kalau misalnya itu sampai jalan ya? Iya, jadi dipercaya. Jadi kamu ada, ada waktu untuk di dalam perjalanan itu ternyata diberi jawaban bahwa memang belum waktunya dulu untuk menjalankan bisnis itu, gitu. ah, Karena iya. kalau misal seandainya nggak uh, ada perjalanan itu kan nggak ada waktu untuk berpikir juga, gitu. Terus menjalankan itu ternyata terjadi covid juga, gitu. Iya hmm. kan? yeah, iya. Yeah. Itu yang paling nampak banget. Ya. Diselamatkan dari, bisa. Gue udah mau udah yakin nih jalan usahanya. Tapi gue gak ini kenapa gue malah kecenderungan diri gue tuh ngajak gue buat ayo berapa dulu Nanti pulangin lo baru tau jawabannya Ya ternyata kan hidup selenai jaga-jaga itu sama gue Berarti gue yang di Bali pas gue diurusin sama temen gue bahkan sampai dikasih uang ke malah dia sampai bilang kalau ada apa-apa di jalan ngomong kalau kehabisan duit di jalan bilang Itu gue gak lakuin, tapi gue udah ngerasa banget saya Sampai Jakarta dan kayak gitu Ya gue ngerasa makin sayang sama itu Bukan cuma sama mas musli, bukan cuma sama nyatap gue, tapi sama hidup dan yang menghidupkan gua. Itu satu antara makna besar atau uh, satu hal yang manfaat dari perjalanan gue. Terlepas dari itu, gue, gue sadar betul di perjalanan gua, uh, Gue di perjalanan dari jauh Jakarta sampai Jawa Tengah. Itu saya semua. Teman yang sakit, teman lamanya yang udah bertahun-tahun gak e, ketemu, terus dia ketemu ternyata petuanya lagi sakit temuk. nah dia belum sebulan ini dia teman yang di Gunung Kidul itu menghubungi gua mau membalikin kain sayangnya belum ada di sini. kalau udah ada kainnya nanti gua tunjukin aja faktornya. terus e, <coughs> sepanjang Jawa Tengah, sampai Jawa Tengah itu sampai di kudus pembuktian-pembuktiannya aku dari, selepas dari kudus itu pembuktian gua dalam hidup gua sendiri jadi menyelesaikan urusan Urusan gue selesai, urusan dia selesai Kalau gue pribadi, satu diantaranya usaha gue selesai ya, Gue nggak terjebak dalam hutang yang keada, karena adanya pandemi kan. Usaha mungkin jalan waktu itu di lockdown juga Terus Beberapa ya, keyakinan gue terjawab Apa-apa yang gue yakini kayak misalkan hidup itu udah diatur Hidup itu udah diurusin sama yang punya hidup Pertanyaannya kita percaya kalau hidup itu udah diurusin Gue jadi benar-benar mulut Nah orang-orang di umur 25 yang tadi kita bahas di awal bilang itu kita tuh lagi krisis kepercayaan diri gue malah sedang sedang asik-asiknya membuktikan keyakinan gue sendiri termasuk yang diurusin gitu. karena gua itu. karena gue udah pengalaman itunya itu dari pengalaman krisis kepercayaannya atau gue yang gue alami di umur 23 itu ketakutan orang lain bukan tidak percaya diri tapi gue takut dari tak, rasa takut ini gue olah sama pikiran gue jadi ketakutan yang akhirnya bikin gue gak sejadir diri